Mempersembahkan Kepersada Ibu Pertiwi Jiwa Raga Dan Jasa Almarhum Nama Sahrum tangkap Sersan Satu purnawirawan NRP 3977 34 Jabatan Bintara Kesehatan Podium 6 Tanjung Pura Putra Dari Bapak Awang Saleh Dan Ibu Dayang Ratna Yang telah meninggal Demi kepentingan Dan keluhuran negara Dan bangsa Pada tanggal 27 Maret 2022 Di rumah duka sepakat Kecamatan Luakbulu Semoga Dharma Bakti yang telah ditempuh Menjadi suri terwadar bagi kita semua dan arwahnya dapat diterima di sisinya atas nama Komandan Odin 0906 Kutai Kartanegara Halo guys, jumpa lagi dengan Mungil Bola kali ini Mungil Bola di tempat rumah, di tempat rumah duka Bapak Sahrul Sersan Satu Purnawirawan TNI Baik, guys. Inilah persiapan untuk mengantar jenazah ke pemakaman secara militer. Dari rumah duka Desa Sepakat Pal 10 menuju pemakaman di Desa Jembayan Kutai Kartanegara imantan Timur. Sahrol menyerahkan sepenuhnya pemakaman secara militer kepada instruktur upacara. Persiapan pemberangkatan jenazah Almarhum serta Purnawirawan Sahrol Penghormatan kepada jenaka dipimpin oleh komandan upacara Kepada Almarhum Satu Hormat Laporan Komandan Upacara Kepada Institut Upacara Baik guys Inilah Rombongan Keluarga jenazah Akan mengantar Ke pemakaman Kita ikuti Sampai pemakaman Desa, Jembayang, desa ini menantu dan cucu almarhum. Langsung aja guys Kita ikuti dari belakang Jenasahnya Kita sudah sampai di pemakaman Desa Jembayan Tempat peristirahatan terakhir almarhum Kita ikuti ambil secara militer Yes, terlihat putra-putra almarhum Bersiap untuk menyambut jenazah Akan dikuburkan Dan menunggu Proses upacara Penghormatan terakhir Kepada almarhum Secara militer sembilan tujuh jabatan terakhir Bintara kesehatan kota enam Tanjungkurang pendidikan pendidikan umum sr smp untuk pendidikan militer secataminsuk seribu sembilan ratus enam dilahirkan di Tenggarong anak dari Bapak Awang Saleh dan Bayang Ratna meninggalkan satu orang istri, enam orang, -orang anak. Riwayat jabatan satu pertama unit 620 Kodam, 6 Tanjungpura. Mengalami bintara kesehatan Kodam 6 Tanjungpura meninggal dunia di rumah duka pada tanggal 25 Maret. 2022 Harumah Fakir Mempersembahkan Kepersada Ibu Pertiwi Jiwa dan Jasa Almarhum Nama Sahrul Tangkar Sersan Satu purnawirawan NRP 3977 34 Jabatan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 Kecamatan Luwukulu. Semoga dharma bakti yang telah ditempuh menjadi suri tauladan bagi kita semua dan arwahnya dapat diterima di sisinya. atas nama Komandan Kodim 0906 Kutai Kartanegara, Komandan Koramil 09. penghormatan <tellan> kepada <tellan> Aufsareng kepada kero kero kero satu kero Baik guys, setelah proses pemakaman selesai Langsung diguyur hujan lebat ya guys Alhamdulillah, rahmat Semoga almarhum, husnul khotimah Dan keluarga yang tinggalkan Tabah dan sabar, amin